Welcome back my channel Hari ini kita akan lakukan prank lagi Oke, okay, saksikan prank apa itu Jangan lupa like, comment, and subscribe Ceritanya kita akan membuat prank pura-pura berkelahi Membuat para karyawan lain itu panik Saya sudah koordinasi dengan teman saya Ini dia, namanya Manca Kami sudah janjian akan melakukan prank besok Yuk kita saksikan pranknya seperti apa. <SILENGALAN> <SILENGALAN> sudah uh. kok uh. uh. uh. uh. uh. Aku yeah. Ini salah satu orang yang tadi cukup khawatir. Gimana tanggapannya mengenai video tadi? Pinani. lihat, terkejutnya. roy, bener-benernya rupanya. punya Tadi dia memancarkan terkenal dengan Macam mana tanggapannya mau perang tadi itu? Aku nyangkut serius. Mulutnya <laughs> ben Kasih ya. Till I get up